cari sarapan sekarang gua lagi di jalan mau on the way ke Laiko Villayo Halo cumi-cumi ketemu lagi sama Twe to Telly channel yang akan bikin pengetahuan kamu bertambah sebanyak 0,01% tentang Firenze, Italia. Sebelumnya, gua mau bilang makasih buat follower gua di Instagram dan juga subscriber gua di YouTube. Jadi, dia tuh udah uh, share video gue tentang Lampredotto, burger jeruan sapi. Nah, dia dia tuh share di Instagramnya nya dia Uh, di Instagram story-nya Tentang video gue Makasih ya Hari ini gue mau nyobain Sekia Cata dari Antiko Binayo Jadi Sekia Cata itu Roti khas orang Tuskan Nah yang belum pernah lihat Video gue tentang orang Tuskan itu apa Cek-cek ya di link atas Nah jadi Sekia Cata itu uh, Roti khas Orang tuliskan terbuat dari tepung, air, garam dan olive oil yang banyak banget. Terus pada saat pemanggangannya itu dikasih lagi garam di atasnya. Jadi siat catanya lebih asin. Jadi siat cata dari si lantico binayo itu dibuat jadi panino, panino atau sandwich ya. Paninonya diisi sama daging sayur keju salsa atau e, saus saus gitu tuh pokoknya enak banget deh alan Tito binayo ini sudah dibangun sejak tahun 1990 e, dan di Firenze itu ada empat tokonya gila udah empat toko di jalan yang sama itu kenapa? Itu karena saking banyak peminatnya, dan selalu rame terus, dan gue mesti ngantri nih abis ini Selain di Firenze, dia juga buka di um, kota Milan, New York, Los Angeles Sama denger-denger katanya mau buka juga di Dubai, ya nggak tahu sih, kayaknya si gosip Jadi yuk kita langsung aja, ajar bleee Kau binayo. Ini tokonya ada 4 satu dua tiga empat. Satunya di sebelah sini. bisa gajer gue. Lihat kan tuh, udah pada ngantri semuanya. <laughs> pada mau makan panino. Ya udah, gue mau siap-siap. Ini antriannya belum panjang karena belum makan siang. Gue, gue ngantri dulu ya. Dah. Reggio, Posso entrare per un secondo, registrato. No, per pratica. Mi fermo un po'. Ok. Morti via? Sì, sì. Vai. Speggi di carta la tenda ora. E qua giù. ore Uh, c dua, kita dua. Terima kasih, Terima kasih, panino yang udah gua beli yang ini namanya la tricolore jadi dia ada carpaccio ini carpaccio dari daging sapi ya kamu bisa pesen, pesen juga kalau misalnya kamu mau diganti daging sapi atau daging babi juga bisa Dan ini ada oh, namanya stracciatella keju krim dan yang ini itu yang hijau itu tuh uh, krema di pistachio jadi ada saus dari kacang pistachio <laughs> enak deh dan ini harganya 8 euro mm -hmm. kita coba ini mm -hmm. ini yang 8 euro segede gini bisa buat dinner juga nih yeah. nah sekarang kita coba makan Bola besi enak kita ya, gak ya, saat orang Indonesia, kan lagi, ajar banget. daun basilnya, hmm. neju juga, terus dagingnya lembut banget. Pastamuamkin, so I can. Nakut tadi, itu delapan euro, gua nggak tahu. bakal bisa gua habisin apa enggak? Tapi enak sih, enak banget. Yang satunya itu harganya cuma 6 euro. Harga awalnya itu 5 euro. Yang gue pesen tadi Bençetariana, jadi enggak pake daging. Sekarang lagi masayur sama gaidu. acar dan tahu. Buju besar lah. yang ini vegetarian ada tomat Terus ini ada Sayur zucchini Yang udah dipotong-potong Udah dimarinasi juga Ini ada yang merah-merah uh, Kayak bawang merah Yang gede itu Enak deh Gak bakal nyesel karena cumi-cumi suka sama video gue pada ngiler belum tidak naya aja tadi belum sampai sampean makan burger sampai sekarang sekarang gue udah bikin sandwich lagi ala, -ala orang teruskan sini ya udah pokoknya jangan lupa kalian subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian Doain supaya editor gue bentar lagi ulang tahun, cepet kawin. Dan supaya dia nggak beli samsu ketengan lagi. Ya. Makasih. Dadah.